Tujudik yang pertama adalah Four of Swords Ataupun Empat pedang Untuk juridik yang pertama kita mempunyai seseorang yang bersedia Taurus yang dimana disini digambarkan Seorang Taurus bakal mendapatkan kesuksesan Di dalam dua kategori Yang pertama seorang Taurus akan sukses menata meniti kembali Kesehatannya yang dimana Di bulan September ia akan mendapatkan kesehatan Yang lebih bagus lagi dan yang kedua Seorang Taurus bakal sukses Menata meniti kembali karirnya sehingga Akan mendapatkan pekerjaan karir Yang lebih bagus lagi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 Justice secara umumnya Justice itu diartikan keadilan sebab dan akibat dan jika kartu Justice kita lakukan dengan kartu Zodiac yang pertama di sini menggambarkan sebab dan akibat yang didapatkan oleh seorang taurus di bulan September adalah dengan dukungan dari seorang pasangan ia akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi dengan doa dari seorang pasangan ia akan mendapatkan karir pekerjaan yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2021 dan untuk Zodiac yang kedua adalah 6001 ataupun 6002. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer, yang di mana di sini digambarkan seorang Cancer akan sukses di dalam dua kategori. Yang pertama, seorang Cancer akan sukses di dalam meniti, menata karet, di mana pekerjaan tersebut adalah miliknya sendiri, yang di mana di sini hasilnya akan maksimal mampu mendorong kehidupan keuangan lebih bagus lagi. Serta ke dalam kategori yang kedua, seorang Cancer akan direkomendasikan untuk meningkat, ataupun menaiki jabatan dalam suatu instansi perkantoran dan untuk support energinya adalah page of card secara umumnya page of card itu diartikan seorang anak dan disini menggambarkan seorang cancer akan mendapatkan kesuksesan di dalam dua kategori yang pertama ia akan direkomendasikan untuk menaiki jabatan di dalam suatu instansi perkantoran dan disini usaha yang dibangun oleh seorang cancer akan sukses secara maksimal yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan yang dimana sini selalu didukung didoakan oleh anak serta keluarga cancer sendiri dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan zodiac yang kedua di sini menggambarkan keadilan sebab akibat yang didapatkan oleh seorang cancer bulan September tahun 2021 adalah dari doa dukungan dari seorang anak doa dari dukungan dari sebuah keluarga yang membuat seorang cancer akan sukses di dalam meniti karir bulan September tahun 2021 dan untuk kartu zodiac yang ketiga adalah Ace of one. untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini digambarkan seorang Aquarius akan mendapatkan tiga kesuksesan di dalam bulan September tahun 2021 yang pertama seorang Aquarius akan berhasil sukses dalam karirnya yang telah ia bangun selama ini yang di Malaysia akan positif kepada keuangan di bulan September dan prediksi yang kedua seorang Aquarius akan berhasil Membuat sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri yang dimana sehingga akan mendongkrak keuangan finansial kehidupan lebih bagus lagi Serta disini seorang Aquarius akan berhasil sukses untuk melakukan sebuah pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut belum pernah ia lakukan sebelumnya Yang akan berdampak positif kepada kehidupannya dan untuk ratus support energinya adalah Page of One Secara umumnya Page of One itu diartikan seorang anak dan di disini menggambarkan Kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Aquarius di bulan September tahun 2021 ada di dalam tiga kategori, yaitu usaha miliknya sendiri akan berkembang, pekerjaan yang belum pernah ia lakukan ia akan kerjakan dan akan berdampak positif kepada kehidupan, serta yang ketiga di sini seorang Aquarius akan berhasil atau kembali karirnya sehingga karirnya akan lebih bagus lagi. Yang dimana di sini seorang Aquarius selalu didukung didoakan oleh seorang anak, selalu didukung didoakan oleh sebuah keluarga Aquarius sendiri. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan keadilan sebab akibat yang didapatkan oleh seorang Aquarius di bulan September tahun 2021 adalah doa dukungan motivasi dari sebuah keluarga. Dari seorang anak merupakan penyemangat kepada seorang Aquarius untuk mendapatkan karir yang lebih bagus, untuk membuka usaha yang dimana usaha tersebut akan maju di bulan September tahun 2021, serta di sini pekerjaan yang belum pernah ia lakukan akan dia lakukan di bulan September yang dimana di sini hasilnya akan lebih maksimal kepada kehidupan finansialnya sendiri dan untuk kartu zodiak yang keempat adalah nine of one ataupun sembilan tongkat untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Libra yang dimana di sini digambarkan seorang Libra bakal sukses di dalam tiga kategori yang pertama seorang libra akan sukses dalam menata meniti kembali karirnya yang dimana sini akan meningkatkan karir pekerjaannya lebih bagus lagi yang berdampak positif kepada kehidupan finansial seorang libra sendiri dan di prediksi yang kedua seorang libra akan mampu dan berhasil sukses mengerjakan suatu pekerjaan dengan ide caranya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain serta tidak bergantung kepada orang lain dan di sini juga seorang Libra digambarkan akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana di sini akan mampu mendongkrak kehidupan finansial seorang Libra di bulan September tahun 2021 dan untuk support energinya adalah naik Offset Secara umumnya naik Offset itu berarti kan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang dekat dengan seorang Libra serta seseorang sahabat di bahasa sendiri dan di sini menggambarkan Kesuksesan yang didapatkan oleh seorang Libra di dalam meniti karir yaitu ia akan berhasil mengerjakan sebuah pekerjaan dengan ini caranya sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain dengan dukungan dari seorang pasangan liba sendiri. Dan di sini seorang Libra akan mendapatkan banyak tawaran pekerjaan yang dimana di sini pekerjaan tersebut ia dapatkan dari seseorang yang dekat dengan Libra sendiri yang akan berbangun positif kepada kehidupan finansialnya di bulan September tahun 2021. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan keadilan sebab akibat yang didapatkan oleh seorang liberal di bulan September tahun 2021 adalah doa dari seorang pasangan akan mendukung support seorang liberal untuk mengerjakan satu pekerjaan yang di mana di sini ia kerjakan sendiri dengan ide cara sendiri tidak tidak bergantung kepada orang lain yang dimana di sini akan bawa keberhasilan kesuksesan serta kehidupan finansial lebih meningkat di bulan September tahun 2021 dan di sini juga digambarkan bahwasanya keadilan sebab akibat yang dapatkan oleh seorang Libra adalah ia akan mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak di bulan September ya. yang dimana di sini ia dapatkan dari seseorang yang dekat dengan seorang Libra yang dimana di sini akan mampu mendengar keuangan finansial kehidupan Libra lebih bagus lagi dan di sini bisa kita simpulkan empat zodiak yang bakal sukses di bulan September tahun 2021 adalah yang pertama zodiak Taurus yang dimana di sini sukses dalam kategori kesehatan dan karir dan yang kedua adalah Cancer kesuksesannya dia didapatkan dalam karir pekerjaan kehidupan dan yang ketiga adalah Aquarius yang dimana di sini mendapatkan tiga prediksi kesuksesannya itu karir pekerjaan sendiri serta membuka usaha sendiri dan prediksi yang keempat adalah seorang zodiak Libra. Yang dimana akan sukses mendapatkan tawaran pekerjaan yang banyak, sukses bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Baik, mungkin cukup dari saya tentang empat zodiak yang bakal sukses di bulan September tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar orang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.